Zaman dulu, engkong waktu masih muda, tuh tweet di perak, ke supermarket dapat semuanya, tong. Cong, lagi ngapain, Dewekan, oh, lagi ngapain lo? Dewekkan baik. Oh, lagi baca koran, Kong Eh, lagu lutong Tong, baca koran Iya dong, emang Kong doang yang baca koran Lah, tengil banget lagu lutong emang bisa baca lu? Ya bisa Kong, ini juga lagi diajak Iya dah, biar pinter baca lo oh. Iya Kong, ini lagi baca-baca berita seputar Indonesia Tong, lu tau nggak dolar lagi naik? Iya tuh Kong, tambah susah aja kita ya Kong. Pasti harga-harga ikut pada naik. Zaman dulu engkong waktu masih muda, tuh duit lima ribu perak ke supermarket dapat semuanya, tong Ah, yang benar Kong? Iya Tom, bisa dapat gula, kopi, dapat minyak goreng, dapat terigu cabut mandi Sampo sampai rokok satu slop huh? kong dapat dong wigi banyak amat kong huh? terus kalau sekarang gimana kong kalau sekarang ah, susah dong Kagak bisa lagi lah mau ngapa kong sekarang di mana-mana banyak CCTV guset itu menang yang